Alkisah di sebuah daerah ada seorang raja. Daerah tersebut damai dan tentram, rakyatnya hidup aman dan bahagia. Meskipun raja tersebut tidak pernah berkata, Akulah raja, sembahlah aku. Dan rakyatnya tidak pernah bertemu langsung dengan sang raja, tetapi mereka percaya dan sangat menghormati raja tersebut. Karena dengan segala kebijakan, peraturan, dan keamanan yang ada, adalah bukti bahwa sang raja itu, ada dan memperhatikan mereka. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Meskipun kita hidup di zaman yang berbeda dengan dia dan tidak pernah bertemu langsung dengannya, bukan berarti dia tidak ada, karena banyak bukti-bukti yang menjelaskan keberadaannya. Selain pengalaman pribadi dengannya, Alkitab dengan jelas memberikan bukti-bukti. Dalam Yohanes 1 ayat 3 disebutkan bahwa dia menciptakan alam semesta ini. Kalau Yesus manusia biasa, bagaimana dia menciptakan alam semesta ini? Ketika orang lumpuh datang kepada Yesus untuk disembuhkan, Yesus berkata bahwa dosa orang tersebut sudah diampuni. Bagaimana Yesus mengampuni dosa kalau dia bukan Allah? Thomas, murid Yesus, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Petrus berkata, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Rasul-rasul yang tiap hari hidup makan minum bersama dengan Yesus saja mengaku, Dia adalah Tuhan dan Allah. Yesus sendiri tidak pernah berkata, Aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku. Tapi kalau hari ini ada orang yang yakin bahwa Yesus bukan Tuhan dan Allah, Coba tanyakan, Pernahkah dia berjumpa dengan Yesus? Silahkan komen atau kirim pesan jika kalian ingin mengenal Yesus lebih dalam.